...polisi masih menyelidiki tindak kriminal perampokan... ...yang terjadi di kantor cabang pembantu BRI Unit Kunir... ...pada Jumat tanggal 20 Januari 2023. Kejadian tersebut dilakukan oleh dua orang. Wakapolres Lumajang, Kompol Andi Febrianto Ali... ...menyebut tidak ada korban yang terluka. Andi mengatakan kejadian tersebut terjadi... ...saat pelaksanaan Salat Jumat. Sehingga di dalam kantor tidak ada aktivitas pelayanan... ...dan hanya ada karyawan perempuan. Karyawan tidak ada yang dilukai... Saat kejadian ada 5-7 karyawan perempuan di sana, Satpam dan pegawai laki-laki saat itu sedang melaksanakan sholat Jumat, ungkapnya. Untuk total kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta. Namun jumlah pasti masih dilakukan penghitungan oleh manajemen bank BRI Cabang Lumajang. Kerugian total sementara masih dihitung ya oleh manajemen BRI. Kerugian masih dalam penghitungan, imbuhnya. Saat ini, Pihak kepolisian melalui unit reskrim Polres Lumajang sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari pantauan CCTV, pelaku berjumlah dua orang dan mengenakan sepeda motor roda 2. Kami dengan unit reskrim di TKP sudah melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian, sesuai CCTV ada dua orang pakai roda 2, jadi kasat reskrim sudah menginformasikan kepada jajarannya, pungkasnya.